Allo, Ya, selamat datang di channel kami, channel Jonjaya. Channel apa? Channel John Jaya. belanja murah, belanja hemat, tidak. Ya, mas, berapa tahun ini, mas? Macam-macam. Ini coba dilihat. Ya. Warna menarik, tekstur sangat lembut ini, mas. Kemudian detail barang sangat terlihat elegan. Ini dipakai ke pesta-pesta, luar biasa, mas. Yang, yang. Hmm. Untuk ukuran M. L dan S L. S mas. Harga sepuluh ribu itu pengambilan minimal lima pc. Jadi lima ya, puluh ribu dapat lima pc. Ini baru Harga pertama hari ya, tuh. Iya mas. Baru pertama kali mas iya. ya. Iya tuh. Tolong support mas ya, S ini. Ya. Nanti akan dapat menaikkan ratingnya mas. Iya mas ya. Ini di belakang banyak barang mas, mas, mas. Ya sama. Mana ini motifnya macam-macam. Ini handphone juga mas. Iya tuh. Oh mantap Mas ya. Dan anak ini Mas. Banyak ini warna. Varian-variannya sangat itu Mas. Cuma 10.000 ya. Iya. 50.000 dapat dapat lima. Ya. dapat 5. Ah. Sangat murah, sangat murah, murah ya, Mas. Sebentar Mas, ini ada. Ini motif. Untuk motifnya stok banyak kita ya stok untuk stok ada pulang kodi ya untuk yang mau pesan nanti bisa dilihat nomor WA di, di bawah ya di channel YouTube ini ada bisa dihubungi nomor WA nya murah-murah ya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, baru kenceng ini mas, tipis Ini ada banyak barang apalagi nih mas. Ya, ini untuk anak-anak. Eh mana? mana? Ada lagi banyak itu di sana masih numpuk banyak barang. Sementara kita perkenalkan satu-satu. Ya. Ini untuk warna merah. Ini coba warnanya. Buys mantep, eh. banyak katun, adem, karet, boy, boy, boy, boy, untuk umur 2 sampai boy, tahun, boy, boy, tahun, ya. oh ini kalau mau menghubungi bisa lewat nomor HP mana mas? ada di apa boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, di boy, boy, boy, boy, boy, aja di WA bisa, WA bisa mas, ini di sini kita juga sebagai supplier ya mas ya, ya betul. Tangan pertama berarti mas. Iya. Yeah. Tangan pertama temem anak. Ini mas. Temem lain juga bisa jam dalam jumlah banyak mas ya. Iya. Yeah, kita siap. Siap dengan berbagai model, berbagai varian, berbagai warna, berbagai macam harga yang sangat murah mas. Tetapi channel kita John Jaya Everything of Moment. Jos gandos. Permennya. Ini berarti harus mendarat. Ini harga, berarti harga sepuluh ribu. ribu. Ini harga pasaran di pasar harga sekitar dua puluh. Dua puluh ribu ya. Sekali pakai buang mas. Sekali pakai buang cuma dua puluh ribu loh. Mantap. Dapat lima. Pakai buang, pakai buang, mantap bro. Oh, Oke. Okay. Ini nanti untuk komentar terbaik akan dapat beberapa lima, lima baju yang akan kita kirim langsung ke alamat Anda gratis, gratis via AJS mas. Ya. Di A.J.S Anda akan mendapatkan Untuk membangun channel ini Nanti Anda akan mendapatkan Anda akan di diskon besar-besaran Tolong komen Share Dan like Karena kita pemain baru Andalah ya. Anda Yang untuk membangun ini Varian hijau juga ada Ini Hijau Motif-motifnya sangat hari wonjo ini mas. Motif warna merah juga ada Iya Mas ya. Keponakanmu, Om. Keponakanku banyak juga Nah, ya, itu. Tadi dibeli, ya? Ih, semua orang nanti Nunggu, nunggu gajian ya Mas <laughs> ya? Nunggu gajian, mas, gajian. Ya, mas ya? Ini kalau saya tumpuk itu bisa sampai tinggi banget ini, Mas. Luar biasa. Murah meriah. Ya. Mas, selain Cuma di deskripsi mas. bisa beli di mana nih, Mas? Di grosir mana? Ah, alamatnya di Grosir Stono Pekalongan, Kalau ya? alamat rumah mana, Mas? gapura. Gapura Mas ya, Masem Batang. Ancrang-ancrangnya Answer ada makam ya Mas ya. Iya, betul. Ini detailnya masih banyak, Mas. Wow, wow. Nikmat ini, Mas. Muram meriah. Muram meriah. Dan ukuran M, M dan S, L oh, sama ya. XL. Ada lagi, Mas? Selain ini, Mas ya. Hmm, ini nih. ada lagi nih. Motifnya macam ya ini mas, masih banyak jadi nanti kalau agen-agen ada produk, ada waktunya bisa masuk ke sini nanti kita ikut promokan barang ada, biar agak laku keras kayak gitu Mas ya. kita bantu bareng-bareng ya. kita bantu bareng-bareng jalan silaturahmi tidak ada yang bisa menutupi rezeki mas hmm. ini jangan lupa ini ini banyak pesanan lihat ah, WA untuk kita pertama kali ini kita merambah di dunia per-youtube-an Indonesia langsung dari Pekalongan oh apa itu ada yang mas harga berapa mas oh harga cuma Rp10.000 murah oh, meriah selamat ini untuk mas siapa ini Pertanya, pertanyaan pertama oh <tuh> terima kasih untuk masnya nanti masnya bisa saya kirim beberapa baju kelaman anda lewat AJS Logistik akan segera dibuka di jangkruan mas Banyak barang ini juga bisa dijual juga ini bukan hanya hiasan yes untuk dipakai nih Ini bikin cowok tambah ganteng, yang jelek tambah jelek Kalau oh, jelek itu bisa awet mas, tapi kalau ganteng itu bisa jelek, jadi bersyukurlah orang-orang jelek mas ya, betul ini dipakai jenis selanjutnya yes. yang mau untuk pemesanan bisa hubungi via WA nomornya mas langsung disebutin aja 08 mas 0858 0858 69, 69 69 265 265, 265 770, 770 770 mas bisa langsung di WA fast response mas langsung ya kita ada ready stock ready stock jangan sakit ini coba ini luar biasa berda terjangkau cuma Rp10.000 warnanya hitam ini warna khas juga juga ada Rp10.000 murah buat oleh lele anak ini juga ada mulai meriah ini Lalu. oh beli satuan juga bisa satuan berapa bisa. satuan Rp20.000 wow. oh. pasti mending beli langsung Rp5.000 Rp50.000 dapat rp satuan 20000 kalau grosiran minimal 5 picis luar kota bisa dirimu atau mas? bisa ongkos kirim ditanggung sil mas? pembeli pembeli, pembeli. Hatu, mas. Oh ya. ini udah murah loh udah murah, murah ya paling Itu kalau 1 kilo dapat berapa ini mas? 1 kilo sekitar eh, 5 15, 15 ya, tuh. murah sekali 1 kilo ke Jakarta pakai CNT cuma 27.000 Pake Dibagi 15 Anda cukup 1.500 per potongnya. Pakai warna enggak murah? Lebih murah lagi. murah lagi. Ke Jakarta berapa? 7.000. 7.000. <laughs> Wah. Satu kilo kita packing tapi kita pakai seaman namanya? Agar bahan tidak sobek, hmm. tidak kena basahan kayak gitu, Mas ya. Cuma 10.000 ya. Silakan, silakan. Monggo ini, Mas. Ini komentar mas. Untuk yang lain Mas, oh, ya. Joss ini Mas ya, batik nah, aksi pekalongan. Ini batiknya, bahannya apa ini Mas? Eh. banyak kita, jangan khawatir. Mas, kalau warnanya sama semua, bisa tidak Mas? Seragam. Ada, Ada seragam. seragam? Ada? Ada, tapi beda seragam. ini ya, tidak produk lagi ya Mas ya. Oh ini ternyata ada ukurannya ada XL, mas ya, Tidak ukuran Tiga ukuran M L dan XL. S tidak ada ya, ya, mas ya S ada, S, T. Bagus Ini bahkan Sangat Enak dipakai Ini yang saya Ya sambil menunggu Orderan-orderan lewat share, share, share kita minta tanda polongan bisa, untuk share, share dan like nya ya ini saya sambil oh ada lagi siapa ini? yang tanpa nyari barang, bisa kita bantu, kita carikan kita, kita carikan, carikan dulu, mantap, langsung saja mas semua jangan lupa selalu pantengin channel kita nanti kita akan mulai membangun channel-channel ini dengan konten-konten yang bermanfaat untuk anda apapun barang anda bisa dibeditmeni untuk sebagai promosi hmm. karena di sini youtube kita baru ada pertama kali ini untuk live streaming ada carikan ya. oke okay, mas carikan yang murah kita untuk subscribe-subscribe terus ya mas ya untuk yang tidak bisa menonton channel ini bisa Komentar nanti, komentar oh, di bawah hmm. ya, Mas. Ya, untuk barang kaji, kita siap. Kita hmm. live sewaktu-waktu, kapanpun Sapan. kita live, ya, bisa satu hari sekali, bisa dua hari kali hari sekali. Ya, Mas, untuk nanti. Umar itu nanti itu keponakan dibeliin itu, masa keponakan enam sebelas nggak dibeliin? Nanti saya lamaan mengguru Silakan. Silakan mas, ini saya mau ngambil makanan. Kita ngobrol-ngobrol nggak makan-makan lapar mas? Warna-warna macam-macam untuk kita. Yang lainnya masih ada, untuk motif lainnya masih banyak ya. Ini cuma sebagian aja, hmm. Rp10.000 loh. Gecebro, kece ini warnanya. Rp10.000 uang Rp50.000 dapat lima mm -hmm. Kalau pelisat kan kenanya 20 malah mendingan kita beli langsung lima ya. Hmm. Jangan lupa kita ke di Boss Stono juga ya. Mampir silakan ke Boss Nanti kapan-kapan kita bisa live streaming di ke Boss ya. Mm -hmm. Langsung. Minta carikan barang apa kita carikan ya. Jadi, hmm? Ya, Mas. Tetap. Ini banyak barang lagi, Mas. Ini juga ada teh khas Pekalongan bonus. Entar hmm. kirim-kirim macet -kirim terus pantangi mas kita sambil duduk-duduk banyak varian hitam juga ada nih sangat mengkilap ya mas ya luar biasa ini Diatur, diatur, bagikan, atur bagikan ya, dapat 5 untuk satuan kita harga dua puluh jadi terus bahannya katun tuh ini adem dipakai tetap di sini mas. Oh, nggak lihat ini di sini aja mas. Kalau di depan gini kayak lele mas. Lele apa mas? Lele jumbo ini. Ini pihak belakang mas. Saya takut kelihatan ini mas, setelah bibi intelijen ini mas. Kalau mau beli belangkonya juga banyak ini di situ. Banyak di stop dan banyak macam-macam. ya jangan, jangan lupa ya subscribe channel ini like and komen tetap di sini, di sini mas di sini ya tetap di, di channel sini apa? channel Jon Jaya. Jaya channel YouTube terpercaya ya jasa jual dan beli titip-titip set kamu lagi apa mas lagi matiin dia Mas ya nggak bisa mati